Nih ya, hasil akhirnya ya, mas, bro dari desa Batu ini, wah ikannya, wah uh, mantap sekali ini, wah banyak ini, wah uh. ini ada yang besar juga, wah hauhau ikannya ya, bosku ya, wah mantap. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bosku e, bertemu lagi ya. Ini cuacanya gerimis-gerimis manja dan hari ini saya berada di Desa Batu ke Kabupaten Demak ya kalau ini enggak salah dan spotnya ini rawa-rawa bosku sangat luas sekali dan potensi ikannya juga sangat-sangat banyak dan terima kasih bagi yang sudah dukung channel ini saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya bosku dan semoga saja ikannya nanti haup haup bosku ya. Untuk gambaran spotnya ini seperti ini ya bosku ya. Ini rawa rawa yang liar. Tuh itu ada tumbuhan semacam lingi lingi kalau bahasa sini ya. Sangat luas, luas sekali ini spotnya. Potensi ikannya juga sangat banyak sekali di sini oke langsung saja simak keseruan mancingnya bosku dan untuk umpan mancing hari ini ya bosku ya ini saya menggunakan lumut semi halus dikarenakan biar tidak terlalu diganggu ikan kecil-kecil ya makanya saya ini menggunakan uh, lumut semi halus ini yang fresh ini ya karena jauh lebih bagus lumut yang fresh pastinya ya, oke semoga saja nanti ikannya hop hop bosku ya. Bismillahirrahmanirrahim nyuwun ulame buah seneng ageng alaa <tik> bapun <tik> <tik> bapun ini wah <tik> bapun ini, wah lima <tik> jari ini masel <tik> alhamdulillah wah Wah, mantap sekali ini kita masukkan. Uh, uh, uh, uh. <laughs> uh. Lanjut lagi. <SILENCIO> Alala, ah. <SILENCIO> hmm, hmm. Alhamdulillah ya Segini ya Kita masukkan lagi Pokoknya Strike terus ah, Lanjut masih Gitu terus. Iwat masih oh, olah uh alui berat leh uh alah alah alah alah alah ala. uh uh uh uh uh uh uh uh uh uh Oke kita uh kita penuhi tempatnya ya Alhamdulillah sekali, alhamdulillah sekali. Tiga jari lagi ini mas bro Setrek kiri kanan mas bro <tik> Setrek lagi mas bro Wih, Dua joran kiri kanan ini Alhamdulillah nah kita lepas Satunya lagi ya Kita lepas satu dulu Wah ini benar-benar Rezeki ini Wah, uh, mantap sekali ini Yuk, lanjut terus Wah, ini uh. Ini juga Tiga jari ya ini ya Kita masukkan ya Wah, wolalah, wolalah, wolalah, wolalah, wolalah. wah, masih. Walalah, Alhamdulillah ini wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, ini wah, wah, wah, wah, ini woli. Aduh, Alhamdulillah Mantap ya. Oke kita cari lagi lanjut lagi. Oke, wah ini okay. kiri kanan makan semua ini ikannya. Wah kecolongan ini yang ini tadi nggak. Alhamdulillah ini mantap jiwa masukkan lagi warna sini wah, wah, wah, wah, Ikan lagi wala wala wala wala wala bapak le wah panen kita hari ini wah mantap ini 4 pajari uhuhuhuhu wah mantep sekali ini bosku ya wah uh kita masukkan lagi ah alhamdulillah Kiri kanan, kiri kanan, ikan semua, eh, bener-bener segini -bener nampak ini. eh hmm. uh, ikan lagi wow alhamdulillah alhamdulillah apa apa walaupun tiga jari alhamdulillah tetap bersyukur mas ya kita masukkan lagi ya itulah tadi ya bosku keseruan mancing saya hari ini di kota demak dan yang sudah like comment dan subscribe saya ucapkan banyak banyak terima kasih oke ini spotnya mantap ikannya mantap langsung saja diserbu ke sini oke terima kasih sudah menonton sampai jumpa di kesempatan yang akan datang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh